Bagus, Siti. Oke, okay guys. Welcome back to my channel. I'll be yeah. Zafur. Hmm? Ya. Yeah. Ya, yeah, ya, yeah. malay. Ya. Yeah. Ya, kita malay. eh huh? eh uh, uh, si, si, si, diluk Pak Sambung sudah lah. sudah saya tak, tak ayu, ayu, ya. Tak ya. Sini, ayo, sini kak aku gak mau oh, kan? aku oh ya wis wis gak usah bu ayo tas sini kagak di sini Itu loh. Ya. ya, halo Kitty. Iya. Wow. Ya. ya. Ayo kita mau bye. Enggak nempani aku. Enggak nempani Papa. Ini. halo Aleh dulu, Ya. Ya. Ayo sudah ya. Ayo Ayo kita mau Mana nih, gede ini? Enggak usah hmm. nih, Oh, nggak ya kak pernah berdiri, enggak, aku mau pakai lilin. Tidak, Yeah. ayo kita mulai ayo berdoa kakak berjika kak tahu jadi dulu iya dulu karena yang yang Iya, ada nanggung yang nggak suka, udah siapa kau mau sakit? tadi nanggung saking mudah ikut kalau angin, ada. Oh, ada orang punya contoh nih, gak jius, gak dulu, gak jius, gak ngele, gak nggak ngele, gak nggak ngele, gak nggak ngele, gak sudah tahu lagi, iri Surat harus amin Amin Amin Amin Amin Selamat Selamat ulang uh, tahun. tahun! Oh, itu Uti Halo, Uti, Uti. Uh, <tos> Terima kasih. Udah uh, ya, ulang tahunnya yang... ah, sudah <tos> selesai. Sudah oke. Tiga, tiga, Ayo Itunya di lu. Lah, ya. yang. Ah? Kok lepas? Ke kekencengan papa. Kekencengan se se. Enggak ada. ayo ambil bisa. Bisa ngambil. Wow. Kata juta Main jangan muti. nah Kak. Kak. Oh, tarik gitu panjang sekali iya makanya dari pelan-pelan kelihatan kelihatan panjang Sudah ya? Sudah, dadah! Oke, okay, dadah!